tentang sampah ya kenangan tentang sampah itu ada banyak sekali kalau saya iya soalnya mainnya di kali nah yang pertama itu saya kan hobinya mancing pas musim hujan ya kan? tak lempar pancing serot lup, ya kan udah sampai tengah kirain pancing ini gerak-gerak kenapa gitu tuh eh ternyata pas ditarik ngek, diangkat ternyata pampers Tuh. ada itunya nah untuk yang kedua kalau ngomong-ngomong tentang sampah itu pas ada kegiatan pramuka bersama Dewan Ambalan Ali Bin Abi Tholib dan Fatimah Tujaro memperingati hari air bu jadi kita tempatnya sama di Habibi Waktu itu kita juga bersih bersih sampah Habib bersih bersih sampah di pantai Habibi. Nah, setelah bersih bersih itu kan sampah dikumpulin, kemudian dijadiin satu di situ dibakar. Setelah itu kita juga di sana menanam e, pohon kelapa, ya kan satu. Udah itu. <sumso> Alhamdulillah sekarangnya mati bu. <sumso> Iya, mak. Ya, kurang kompos, Bu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.